Baiklah persahabat, selarimana manapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita. Kegunaan pertama persahabat ya kita lihat di sini ada sebuah unggahan spesial banget dari Coco Chandra Putra Negara, persahabat ya perhatikan di sini mengunggah sebuah postingan. Yang menentu postingan ini membuat kita semakin bahagia dan bangga. Ini suatu pembelajaran persahabat. Ya, kita lihat di sini sebuah kalimat: "Jangan pernah menyesal berbuat baik kepada orang yang salah. Tingkah lakumu menunjukkan siapa dirimu, dan tingkah laku mereka menunjukkan siapa mereka." Wow, ini benar banget, persahabat. Ya, tentunya kita harus berbuat baik, harus selalu positif, persahabatnya, walaupun banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tetap kita tentunya harus dengan satu tujuan kita harus berbuat kebaikan Masya Allah bangun luar biasa Mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu kompak untuk Leslar, Lesti dan Rizki Bila Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan dan kebahagiaan dan selanjutnya juga Persahabat kita lihat nih ada sebuah info Persahabat ya kita lihat aja di Antv nih langsung kasih info bahwa ada perubahan jadwal untuk acara Sinetron Jodoh Wasiat Bapak-bapak kedua Persahabat ya. Kita lihat di sini ada kalimat caption info untuk kita semua sebagai fans sejati ANTV Lovers, mimin ada kabar penting nih. Mulai hari Senin tepatnya hari ini sahabat ya tanggal 27 September 2021, serial kesayangan kalian Jodoh Wasiat Bapak bapak Kedua bakal tayang lebih awal menjadi jam 21.30 waktu Indonesia Barat loh. Nah, jadi jangan sampai terlewat ya, setiap hari hanya di ANTV. Wow, persobat ya. Akan tayang lebih awal untuk jodoh wasiat bapak-bapak kedua Biasanya jam 10 sekarang jam setengah 10 persahabat Ya yuk kita support dukung untuk idola kesayangan kita Mudah-mudahan sinetronnya episode bertambah dan selalu kompak Sebagai fans sejati Les Lab support karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Dalam singkat disebut juga kita lihat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Bunda Elsi, saya dukung terus JWB selagi nggak ada adegan mesra Iqbal Samarud, semoga kejora segera hadir jadi pasangan Iqbal Amin. <guruh> dukung terus, support persahabat ya untuk Lesti dan Bilar. Dan untuk ke kabar selanjutnya, ada kabar terbaru dari Dedek Lesti. di akun Instagram pribadi miliknya nih mengunggah sebuah postingan foto cantiknya ya, wow, masya Allah. Aura bumil semakin aur-auran setiap hari, Masya Allah luar biasa semakin bahagia dan kita bangga melihat kecantikan keanggunan dari seorang ibunda Tentunya untuk baby L ya Masya Allah banget Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Ini ada info juga dari Dede Lesti Percayakan perawatan kulit wajahmu cantik dan sehat Cerah dan glowing dengan NBLs Official Store Aman 10.000% dan bersertifikat BPOM Jadi aman dipakai jangka panjang Glowing your healthy skin tuh ada rekomendasi dari Dedek Lesti biar kulit kalian tentunya cantik, sehat, dan cerah serta glowing ya <gulau> Luar biasa masya Allah Kita merasa bangga dan bahagia kepada seorang Lesti Gejora Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu sukses pokoknya untuk Dedek Kita masih menunggu kejutan dan cindukan vitamin manja selanjutnya Atau stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya